Uh -huh. uh -huh. Aha, yeah. aha, uh -huh. yeah, yeah, kembos right, right, right back, with back. my brother, aha, Randy Ambo, yeah, ha, yeah, ha, yeah. yeah. yeah. Tika senja telah tiba, ku berjalan bersama. Itu Emos mencari suasana di balik cuci mata, menikmati indahnya kota Labuan Bajo, merangkak dari kampung Gorong Tallo sampai ke pantai Binongko Dengan semangat yang nolok, putar ke sana ke sini, Yo Kita nyari apa, yo? Nyari timis saja yo Hati mulai tergila-gila Melihat sebek labuan bajo Sungguh menggoda Bukan bercanda Belanda Tapi ada satu yang buatku jatuh cinta Saat pandangan pertama Terpanah seperti tajamnya anak panah Dalam hati mulai ada rasa tertuju pada nona dari baimata Dari mata langsung berdebar di darah, itu yang pertama. Hinona, hey, ini token baru punya nama. Jangan banyak tanda tanya, kita langsung kenalan saja. Ku melihat ku sudah sekian lama, tapi kali ini. Ku katakan semua pada mulutku jatuh cinta, kau sungguh mempesona, buat ku jadi terpesora merona bagaikan harum yang mawar jingga. ku ungkapkan perasaan bukan berujung gombalan yang mungkin hanya sekedar hayalan. Rasa dalam mati pun sudah kagat tahan. Ku ajak kau jalan-jalan sambil berpegang tangan, ku mulai tergila-gila setelah ku mendengar bisikan di telinga.